Halo youtuber dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia goib Selamat datang di channel tutorial Oke sobat gimana nih kabarnya semua waduh pasti baik-baik aja ya dan saya doakan semoga sehat selalu amin amin darab alamin Oke sobat apakah kamu pernah tiba-tiba berhenti atau merasakan laksa saat bermain game free fire ya yeah. Tentu saja itu suatu masalah yang akan mengganggu performa kamu saat memainkan mode raket. Nah kali ini Ane akan memberikan kepada kamu semua 5 aplikasi anti lag yang sangat berguna saat bermain game Free Fire Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, kamu bisa subscribe dulu ya ke channel tutorial dan email 5 aplikasi lag Free Fire terbaru 1. Superpingger Aplikasi pertama yang bisa kamu gunakan adalah Super Superpingger Ya, seperti namanya, aplikasi ini akan membuat memperkuat ping saat diaktifkan dan bisa membuat game melancar Ping yang tinggi memang membuat pergerakan kamu menjadi lelet, tapi dengan aplikasi ini akan membuat ping kamu akan menjadi rendah dan stabil. Dan untuk ukurannya juga relatif kecil ya guys ya. Dan kamu bisa menurutnya secara gratis di Play Store. Oke surat kita next yang kedua anti lemod dan anti-lag masih sama seperti aplikasi sebelumnya nih guys anti lemot dan anti lag juga bisa membuat kamu lancar bermain game battle royale ini nah selain menstabilkan jaringan aplikasi ini juga bisa membuat hp kamu lebih lancar nih dengan menghapus cache. ditambah lagi aplikasi ini juga relatif kecil ya ukurannya dan kamu bisa downloadnya secara gratis di Play Store. oke okay, sobat kita next lagi ya yang ketiga Aplikasi Antila Free Fire GL Tool. Aplikasi selanjutnya yang bisa kamu gunakan adalah GL Tool. Bisa dibilang aplikasi ini adalah pengatur grafis game yang sedang kamu mainkan. Jadi kualitas grafis Free Fire akan disesuaikan Sehingga lebih bersahabat untuk kamu yang cuma punya hp kentang Nah jadi kamu tidak perlu khawatir lagi memainkan game Free Fire ini Tanpa patah-patah di hp kentang sekalipun guys Dan kamu bisa menerotannya secara gratis di Play Store. Oke okay, sobat kita next lagi ya Yang keempat GFX Toll masih seperti aplikasi sebelumnya nih guys, yang akan mengatur masalah tentang grafik. GFX Tool bisa menjadi alat alternatif dari GL Tool nih. Aplikasi ini bisa digunakan di HP dengan RAM yang kecil sekalipun ya guys, dan menghilangkan lelet saat bermain game Free Fire aplikasi anti lag free fire satu ini sangat kami rekomendasikan karena memang banyak pemain pro dan streamer yang menggunakannya wah jadi kamu bisa melautnya secara gratis di playstore oke okay, kita next yang kelima 4G only network mode kembali lagi kita ke masalah jaringan nih kamu pasti sering ngalamin Masalah saat jaringan ngedown bukan dari 4G menjadi 3G Nah ini merupakan salah satu alasan kenapa game Free Fire jadi ngelag Untuk itu kamu memerlukan sebuah aplikasi yang bisa membuat jaringan tersebut tidak menurun Sebagai yang terakhir kami sarankan kamu menggunakan 4G Only Network Mode Sebagai aplikasi yang anti Free Fire Kamu bisa menelagunya secara gratis ya di Play Store Nah itulah 5 aplikasi anti lag -like free fire yang bisa membuat kamu bermain dengan mulus Selain itu channel tutorial akan terus membagikan tips-tips menarik tutorial hingga berita terbaru Jadi pastikan kamu sudah subscribe ya ke channel tutorial